serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Leslar tentunya Baiklah bersama Leslar dimanapun Anda berada untuk menemani santai malam Kalian saat ini Bang Yuna akan menyuguhkan kabar terbaru dan pastinya vitamin-vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar Gagabar pertama persahabat ya kita tahu dengan momen spesial cute banget ya Dari Bunda Lesti yang sedang tentunya syuting dapur bunda Wah, wow, Masya Allah banget ya Semoga lancar dan semoga disudahkan apapun yang dilakukan oleh idola kesenangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya Ada momen spesial juga nih, Cidukan Abang Fatih lagi ngintipin bunda yang lagi syuting dapur bunda Aduh Masya Allah banget ya, tuh Ini cute dan tentunya mudah-mudahan Leslar, apapun yang dilakukan, selalu mudah, selalu disukseskan. Kita sebagai fans sejati selalu mendukung yang terbaik, apapun itu, buat Lesdin dan Bilar. Dan untuk berikutnya, persahabatnya memencidukan juga tadi sore di rumah Leslar. Ada ucok Baba nih, persahabat yang sedang mampir bersilaturahmi ke rumah Leslar. Namun salpoknya sama Abang L yang lagi makan Aduh, Masya Allah banget ya Warga Konoha gemes banget nih Dengan aksi Abang Fatih yang lagi makan Ekspresi ngunyahnya itu Masya Allah banget Bikin menggemaskan warga Konoha Dan kita lihat juga persahabatan ya Di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Hakaniyati mengatakan, Abang Elma repeh yamin asal ada cemilan Katanya tuh, Masya Allah, anteng banget ya kalau ada cemilan Abang Fatih emang lebih Dan kita lihat juga persahabat ya di kabar berikutnya Ini ada potret terbaru yang dapatkan di rumah Leslar Bunda Lesti masih syuting persahabat ya, Masya Allah Ini pekerja keras dan selalu semangat ini menunjukkan dan mencontohkan persahabatan yang bahwa kita semuanya tetap harus semangat, tetap bekerja keras, jangan sampai kendor semangat kita semuanya buktikan kekompakan dari warga Konoha. Dan untuk berikutnya juga persahabatan ya kita simak diunggah IGs yang Papa Bilar yang baru saja nih, persahabat yang selesai meeting dengan Imon dan novel Sepertinya bakal ada gebrakan baru lagi nih dari Lesnar Entertainment. Dan kita lihat juga persahabat ya, selain dengan Aswin dan Imon, Papa Bilar pun ini meetingnya dengan tutunya Rudi Salim. Ini kejutan spesial juga untuk keluarga Konoha, siap-siap aja gebrakan baru lagi dari Leslar Entertainment. Dan semoga persahabatnya Leslar Entertainment semakin sukses, semakin jaya. Amin. Dan kita lihat juga persahabatnya di momen spesial malam hari ini. Wow, ternyata Bunda Lesti kejora belum selesai untuk syuting, persahabat ya. Ini tentunya keren banget nih. diliatin langsung oleh Papa Bi dan Ruli Salim, persahabatnya Bunda Lesti, lagi syuting dapur Bunda Lesti. Ini masya Allah banget. Kebahagiaan di malam hari ini untuk warga Gorontalo, spesial dari Lesti dan Rizky Villa. Dan berikutnya juga persahabat kita mampir ke unggahannya Ucok Baba ya. Ucok Baba setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto momen bareng Les Larni di rumah Les Larni. Luar biasa, ekspresinya lucu banget dipersebut ya. Ekspresi dari Ucok Baba mau mukul dan Papa B ngumpet di belakang Bunda Les Aduh ada aja kelakuan kocak dari Les Larni ya, yang selalu bikin kita ketawa ngakak bahagia. Namun di postingan ini pun, salvo kalimat caption yang dituliskan oleh Ucok Baba Di situ dikatakan, Beraninya di sosmed doang Bagian disamperin, minta bantuan bininya Aduh, ngakak banget nih bersahabat ya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Dari akun tentang Leslar Onscore mengatakan Siapa tuh begitu? Hayo ngaku Katanya, aduh ini cute banget Masya Allah Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Dan kita juga pastinya selalu menunggu kejutan yang akan disuguhkan Oleh Leslar bareng Ucok Baba bersahabat ya kita selalu mensupport dan mendoakan Tahan hentinya kita mendukung yang terbaik Untuk Lesnar family Dan untuk berikutnya juga Persahabat ya mengenai tentunya Bunda Lesti yang gagal masuk Ami Award Jangan bersedih Persahabat ya Kita sebagai fans sejati harus tetap semangat Kompak dan solid Gak apa-apa persahabat ya tahun ini Tidak masuk Ami Award kita berbagi dengan yang lain, dan mudah-mudahan di tahun depan ada rezekinya. Dan kita juga bersabar di unggahan ini dari ke It's Bittertel sebuah kalimat yang diposting. Nggak apa-apa, tahun kemarin dia nggak punya lagu. takdir cinta dan lentera bukan kategori dangdut. Kalau dimasukin ke pop, saingannya banyak. Alhamdulillah, 4 tahun berturut-turut, dia jadi penyanyi terbaik. Bilang Alhamdulillah, jangan berdrama. Tuh persahabatnya bilang Alhamdulillah. Lese Gejora 4 tahun berturut-turut menjadi penyanyi terbaik Dan dihimbau juga untuk warga Konoha Streaming lagu sekali seumur hidupnya Buat masuk di nominasi AMI Award tahun depan Streaming ini untuk AMI tahun depan Dan semoga rilis lagu lagi yang cetar Pecah, memecah bumi, semangat, amin Dan untuk berikutnya juga persahabatnya kita lihat nih potret Bunda Lese Gejora Mendapatkan piala penghargaan di ajang Ami Awards dari tahun 2017, 2016, 2020, dan 2021. Alhamdulillah, idola kesayangan kita memborong piala penghargaan Ami Awards. Ini luar biasa, kita mengucapkan alhamdulillah, kita selalu bersyukur, dan tentunya kita bangga punya idola seperti Lesti yang selalu menorehkan, tentunya prestasi yang sangat luar biasa. Dan kita juga masih menunggu cedukan-cedukan terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.